Aku bisa buat Baim tertidur dalam waktu sekejap. Oke, okay, Baim. Khusus untuk Anda, monyet yang saya panggil namanya, Baim. Kamu akan tertidur dalam waktu sekejap. Oke? Okay? Baim, untuk Anda yang saya panggil namanya. Anda akan mengantuk dan semakin mengantuk. Dan Anda akan terlelap. Anda akan memasuki alam tidur Anda yang paling dalam. Semakin Anda menahan kantuk itu, semakin Anda tidak kuat untuk menahan ngantuknya. Semakin Anda menahan, semakin Anda merasakan ngantuk yang luar biasa. Dan tidur. Tidurlah. Dan Anda tidak kuat untuk menahan rasa kantuk yang luar biasa itu. Akhirnya Anda terlalu... Mami tuh sekarang senang banget loh, Baik udah mulai ngerti, ya kan? Ada tamu nggak nangis nangis, ada tamu langsung kalau mau minta banana, uh, uh, uh, uh, gitu, ya kan? Asik ya bos makannya bos. Eh, dengerin Mami dulu. Oh ya udah, enggak deh. Langsung diabisin selalu kalau orang mau pegang langsung ditelan. Itu namanya serakah, nggak boleh pelit. Kikir tuh nggak boleh kalau orang minta nih, kayak Mami nih. Hmm, hmm, ambil Oh, dikasih Coba dimasukin lagi Kepala di Kepala di Kepala di beginilah cara biar mereka nggak stres. Biasanya pasti diajak jalan sebelum paksi Nah, bunda, sekarang aku mau ngajakin mereka jalan-jalan keluar. Yuk. Jalan-jalan dulu kita, Kak. Ini kalau jalan-jalan kayak gini, setiap hari pasti jalan, jalan Iya, tiap hari. Tiap pagi biasanya. Ah, oh, tiap pagi ya. Apalagi lagi kayak gini berjemur matahari. Ah, kan? oh, penting banget. banget. Nah, terus kalau habis jalan-jalan namanya masih kecil juga kan ya mm itu -hmm. langsung tidur atau masih aktivitas lagi sih kalau di rumah? kalau mereka tuh tidur nggak itu abis makan kalau abis makan mereka tidur biasanya oh. kalau di jalan kalau mereka belum makan tetap main aja oh. suka suka. aja Sampai. main, itu ya? udah kayak bawa-bawa saya jalan-jalan dia dan anteng loh dia di stroller tuh nggak kemana-mana mereka suka banget jalan-jalan oh, mm -hmm. ya. baik lagi tergantung memang ke treatment kita ya yeah. kalau mm -hmm. oh, manggapnya kayak keluar gitu ya, kayak gini dia mm -hmm. diajak-jangan aktivitasnya jadi kalau kata koreksi nih, walaupun emang karakternya, nih misalkan si Popa ya kalau tadi baik, bisa cepat kreatif, tetap ada masalah adaptasinya. Jadi ketika baru masuk sampai rumah, kita biarin dulu sendiri, biar dia tahu sekitarnya ada apa aja nih. Kalau misalkan memang banyak orang, mungkin anak akan lebih lama tuh untuk adaptasi kalau sendirian bisa lebih cepat. Tapi kalau latihan ke keseharian. Bun Panan, teper mereka langsung menggelar kasus. dan juga mesin ya intinya sih kalau udah berani merawat harus berani juga bertanggung jawab karena kalau udah dirawat pakai hati mereka juga pasti happy yeah.